Siapakah yang sebenarnya menyelamatkan Logan Lee? Apakah Chon so Jin? Pada video sebelumnya Mimin sudah jelaskan jika ada empat orang yang kemungkinan bisa menyelamatkan Logan Lee. Orang tersebut adalah 1. Sekretaris Joe 2. Yeo Dong Pil 3. Chon so Jin 4. Baek Jun Ki Jika kita lihat track recordnya masing-masing orang tersebut memiliki kemungkinan untuk menyelamatkan Logan Lee untuk mengalahkan Jo Dante. Mari kita bahas satu persatu. 1. Sekretaris Joe Pasti banyak orang yang berpikir jika Sekretaris Joe tidak mungkin menyelamatkan Logan Lee karena dia salah satu anjing milik Joe Dante. Namun anjing Joe Dante tak akan selamanya menjadi miliknya. Jika kalian mengingat season 1 Sekretaris Joe Dante yang sebelumnya juga menghianatinya dan menolong Sim Suryon karena sudah tidak tahan dengan kelakuan Joe Dante yang sangat jahat. Jadi besar kemungkinan jika Sekretaris Joe juga sudah lelah menjadi anjing Joe Dante dan melakukan balas dendam secara diam-diam. Selain itu ada kemungkinan jika Sekretaris Joe adalah orang yang disewa oleh Logan Lee untuk mengetahui rencana jahat dari Joe Dante. Lalu bagaimanakah caranya Sekretaris Joe menyelamatkan Logan Lee? Jika memang benar Sekretaris Joe adalah orang sewaan Logan Lee maka Sekretaris Joe pasti akan memberitahu Logan Lee jika Joe Dante berniat membunuh Logan Lee. Dan ada kemungkinan jika sebenarnya ada dua bom saat itu. Yang satu ada di dalam mobil Logan Lee dan satunya lagi yang dibawa oleh Joe Dan;te Jadi mungkin saja bom yang diledakkan oleh sekretaris Joe adalah bom yang di dalam mobil Logan Lee. Sehingga Logan Lee tidak meninggal dan hanya mengalami luka bakar saja. Pembahasan lebih lanjut tentang pengkhianatan sekretaris Joe pada Joe Dan;te akan Mimin bahas dalam satu video terpisah. Silahkan klik pada pop-up bar atau cek di kolom deskripsi. 2. Yodong Pil Pertanyaan pertama yang pasti muncul dalam kepala setiap penggemar adalah, apakah Yodong Pil mengenal Joe Dante? Jawabannya mungkin saja. Bisa saja Logan Lee sebelumnya telah mengunjungi Yodong Pil di penjara dan memintanya untuk bekerja sama. Mengingat Yodong Pil adalah salah satu orang dari masa lalu Joe Dante dan keluarganya juga membenci Joe Dante. Selain itu Yodong Pil juga ada di lokasi kejadian pada saat bom itu meledak. Ditambah dengan tatapan aneh Yodong Pil pada saat melihat ledakan itu menyiratkan ada sesuatu yang aneh telah terjadi. Di samping itu Yodong Pil juga melihat Sekretaris Jo dan Jo dan Tae pergi dari tempat kejadian. Mungkin saja Yodong Pil memastikan kepergian mereka baru memulai langkah untuk menyelamatkan Logan Lee dan membawanya ke gedung di belakang ledakan itu. 3. Chonso Jin apa hubungannya Logan Lee dengan Chong Soo Jin? Jika dipikir-pikir lagi, pembebasan Chong Soo Jin dari penjara sedikit aneh karena dia dibebaskan dengan alasan kesehatan setelah dia berpura-pura sakit jiwa. Jadi, ada kemungkinan Logan Lee sempat berdiskusi dengan Chong Soo Jin ketika masih di penjara untuk bekerja sama mengalahkan Joe Dante. Selain itu, Chong Soo Jin satu-satunya orang selain Oh Yoon Hee yang mungkin melepaskan Ha Yun Chul dari penjara. Seperti yang kita ketahui, orang misterius yang menelpon Hayuncul memintanya untuk pergi ke sebuah alamat, dan disanalah Logan Lee dirawat. Selain itu, suara orang misterius yang disamarkan itu sangat mirip dengan suara Chunsoo Jin jika diterjemahkan. <Takuteng> <tent th> Saya <Solomon> Dan sepertinya Logan Lee memang telah bekerja sama dengan tepat. So Jin sebelumnya. Dan mungkin saja kematian Oh tidak Hee adalah rekayasa dari mereka bertiga mengingat Oh yang Hee sangat dipercaya oleh Logan Lee. tepat. Ini waktu Ki Mungkin saja Baek Junki memang bekerja sama dengan Logan Lee dan telah mengetahui rencana Joe dan T sebelumnya. Logan Lee tidak bisa diremehkan sedikitpun, pun karena Baek Junki yang dipenjara oleh Joe dan T selama bertahun-tahun dapat ia temukan. Jadi mungkin saja dia telah mengetahui rencana Joe dan T dan meminta Baek Junki untuk memalsukan kematiannya. Selain itu pada saat itu Baek Junki juga tidak ada di tempat kejadian saat bom meledak. Jadi, ada kemungkinan back Junkie sedang mengecek akses untuk menuju gedung yang telah mereka persiapkan. Bagaimana menurut kalian? Siapakah yang menurut kalian paling mungkin menyelamatkan Logan Lee? Silahkan tuliskan komentar dan pendapat kalian biar Mimin dan pecinta penthouse lainnya tahu pendapat kalian. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan share videonya biar teman kalian tahu perkembangan dari penthouse.